3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli di Kabupaten Indramayu berlaku PPKM darurat Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Pulau Yang pertama adalah patuhi protokol kesehatan Pakai masker, rajin mencuci tangan Kemudian juga tidak berkerumun, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas Bagi Bapak Ibu yang jualan, yang di depan-depan ini jam 20.00 atau jam Wolupengi harus sudah tutup. ya. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran prokes tidak pakai masker, mohon maaf kalau seandainya kami melakukan upaya tindakan tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kami informasikan hari Senin, ya hari Senin. Kutupan PPKM ini terdiri dari lima pos. Yang pertama pos kedabung, pos tangkil, pos Kalijaga Yang di dalam kota terdiri dari GTC, TAT. Untuk yang di GTC meliputi penutupan tiga arus atau tiga tempat. Yang pertama di perempatan Gunung Sari yang arah mengarah ke Cito. Yang kedua di latri dari latri mengarah ke Cito. Yang ketiga di ...perempatan kejaksan yang mengarah ke Pasar Pagi. Untuk yang di BAT sendiri, penutupannya di jalan Masih Petan... ...sama jalan perempatan Aryadono, Dono, dan jalan Merdeka itu mengarah ke Lawang Gadar. penutupan total dari jam 15 sampai jam 21, namun kita lihat tentatif... belum perlu kalau masih panjang waktunya sampai pagi untuk